Oke sahabat ekonomi kreatif pengusaha muda siapapun kalian berada yang mau bikin klinik apotek cucian mobil restoran bank atau dan lain-lain di wilayah Talang Putri atau Kecamatan Pelaju ya ada alternatif nih salah satu yang bisa kalian pertimbangkan yaitu sebuah ruko ya di pinggir jalan lingkar Palembang Banyuasin ukuran kios 3x8 meter ya. ada ruko nya 4x12 meter 2 lantai ya ada 4 unit 1,2,3,4 ya. dan ATM ya, ukuran 3x6 meter ada kamar mandi dalam kemudian token PLN, sumur bor dan PDAM serta parkiran yang luas ya. oke untuk ruko ini atau kios ini hanya 4 menit dari pasar pagi ya, di Talang Putri, 8 menit dari Kilang Pertamina Laju ya. Dan juga 12 menit dari Opi Mall Jakabaring. Nah, kurang lebih kondisi fisik bangunan seperti ini dari depan ada ATM center ya. Nah, kemudian ada kios 6 unit ya. Parkirannya luas. Bisa sampai hmm. Lebih dari 10 mobil ya nah, Ini bisa diakses dari Palembang Maupun dari Arah Sungai Pinang Jadi sangat strategis Untuk kalian yang mau Buka usaha targetnya ini Wilayah lingkungan sekitarnya Ada Gang Sidomulyo ya. nah, Dari sisi depan Begini Area pemukiman, pemukiman Di sisi belakang dari Gedung Ruko ya. Ada lebih dari 100 rumah Ya Nah, dan kamar mandi dalam tadi ya lantai satu ini kurang lebih gambarannya ya. Cukup luas untuk menjadi sebuah toko atau klinik ya karena pertama usulnya klinik BPJS tadi dengan target kapitasi ya lingkungan penduduk seperti ini ya di sekitarnya di Gang Sido Mulyo. Nah, maupun di bagian seberangnya ya bisa tembus ke blekok daerahnya itu nah ini ada tangga ke lantai dua kita virtual tournya ini ya di lantai dua ya ini juga bisa menjadi toko ataupun hunian rumah tempat tinggal ya ada WC juga di lantai kedua jadi tiap lantai ada WC ya nah ini naik lagi dari lantai dua ke lantai tiga ini ada tempat tetmonnya dan juga mungkin kalau mau jadikan tempat jamuran ya ataupun eh, penyimpanan lainnya ya. dan ke depan ada seperti balkon kalau mau istirahat lantai tiga ya nah, menikmati pemandangan sekitar depan di bagian belakang ada tempat eh, air juga ya jika mau buka restoran mau tempat Cuci, atau ini ada bisa dimanfaatkan, bahkan airnya air mengalir deras. Ya, nah, ini bagian tampak belakang dari buku. Ya, nah, dan di sampingnya juga masih muat nih. Kalau mau diparkir, jadikan tempat parkir uh, aset kita, misalnya pemilik usaha nanti ya, mau parkir motor, mobil juga ya, agar tidak campur dengan uh, pembeli dan ini ada saluran airnya ya, di bagian belakang maupun samping lancar ya, insya Allah tidak banjir. Nah, untuk kios kurang lebih bagian dalamnya seperti ini ya. Kios di dalamnya ada WC juga ya, ada rolling door, jadi siap disewa ya. Jangan lupa kontak person ini, Pak Dani, 08398813055, atau di-klik link Google Maps seperti ini. Nah nanti saya berikan di description box YouTube saya ya. Nah bisa kalian pakai nanti mau pakai rute. Nah gini ya pilih titik awal kalian mau uh, pergi dari mana ya. Bisa nanti di-share ke Go Jack, Go Car, maupun Grab eh. kalau kalian mau naik kendaraan kamu Oke ditunggu booking. Booking kalian ya, jangan lupa kita kembangkan usaha dan ekonomi di sekitar Tanah Putri ya, di Kecamatan Pelaju. Oke, kami tunggu investasi dari Anda. Terima kasih.